sehari mas hmm. hmm. itu hmm. kerja se <coughs> beberapa berbakti, berbakti, lebih banyak ngurusin hmm. omset orang oh, uh, uh, giliran kayak gini iya itu mas, deh, mas, saya, mas, saya, mas. saya <coughs> itu. barang waktu 30 karung aku sendiri kita mau main kayak kasar ya dan turun dua hari, berikut dua dikarungin lagi, naikin lagi. Coba kirain. Masuknya tuh gini, duit nggak harus sembanyak. Oke okay lah, kalau misalkan dua itu satu hari masuk atau apa sih? Saya sih masih terima, gitu. maksudnya. Mm -hmm. ini maksudnya. Ini masih sendiri lagi nih. Sendiri. Terus kayak embal juga gitu, jadi. Enggak gini, Pak. juga saya mikir saya apa ya? saya biar ini udane dipakai ini nih. saya lalu tokonya tutup, Pak. Aduh, bener Pak. ya Reja juga gitu enggak ada omongannya paruh-paruh tidak karut merayap masih ini ini saya tertengnotet jomb nyalah masih ada om orang malah tutup total gitu pak masih ada om masih jomb sekarang omsetnya sama lo harus umpamanya gitu nih gitu, gitu, hari-hari bulan-bulan biasa gitu masih tujuh juta apalagi tujuh sebulan masih bisa nunggu ya. barang lebih dari dulu. Tahu, kayak, nah, kayak, ya, kayak, ya. kayak kalau kalau kalau mungkin sih iya pasti ya pak ya kalau temisin. tapi kalau ada nah, ya. gitu mah kalau selang <kuh> dunia, seminggu sehari atau selang sehari lah gitu ya. Ya, ya, saya tahu si tujuhnya, pak, Fikir, gitu. itu itu supaya pak si Reza di Mbak, yang Reza, kan hanya satu orang aja gitu, karena nggak ada omsetnya sama sekali kayak kaisar tuh saja, ya malu nggak malu gitu dari barangnya aja gitu, lalu barangnya acakan, gitu. ini kan termasuk brandnya brand saingan loh, bukan lo ini tadi, nah, atur dong caranya, posisinya diapain apa itu berjuang malunya harusnya di depan bebek dulu-dulu ini nanti benar, saya malah itu karena ke dulu waktu kita mau mainkan barang itu masuk susah ya saya pun jauh ini nanti lama apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa, apa emang tahu. kayak ini kayak ember eh, ya ingat aku pokoknya intinya menurut saya itu gak etis lah bagi kita saya sendiri kan langsung bawanya di situ ya kecuali kalau misalnya tutup a ramayana itu nggak masalah kan orang ramayana juga nggak ngapa-ngapain kok kecuali kalau dia sendiri yang jelek itu sebenarnya <tuh> minimal dari masuk dari masuk lah. masih kita terima itu <tuh> ya kalau sama western ya, ya <tuh> acak-acakan padahal itu bahasanya udah juga karu-karuan digorong udah enggak ada barang di repot juga nih ya Pak gitu mana kalau nanti pas buka dia mau ngabisin barang kalau itu mah buatnya gaji yang sekarang kali masih bagus ya begitu udah aku nggak ngomong gitu supplier atau emang semua rasa Apa, apa yeah. emang semua gitu dari maksudnya ramayana semua gitu ditarikin yeah. atau nggak tahu kalau cari karena semua kan nama semua kan ramayana semua. Hmm. Nih. ada pemasukan banget. Iya. Jadi standar biasa satu orang mah. Sesekali seberang ya. toko yang cukup dia ikut. Baru kan 24 dia untuk banget dari pikiran mikirin ini ya seperti itu. Terus, saya masuk seminggu. Seminggu IP itu nah, itu sama, sama iya ah mana sekarang yang gede-gede sama, kalau itu, itu, enggak ada itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, dia gita yang mikir dong hmm. jangan ini posisinya diatur gitu jangan lagi mau tutup gitu tuh gitu. yang bisa ini teh ya kayak online gitu kan Tapi ya, cari akal kita, gitu. ya, ya coba langsung. Nah, minimal kita argumen dulu satu bulan dulu coba bulan ini gitu taruhlah di menurut mana gitu kita teh pantai taruh apa gitu. mas nggak langsung buru-buru kalau wow, bila kita dinaikin, maksudnya udah pergi aja deh. ngeri ngerti, berdosa aja tuh. Terlalu dinaikin pakai yang barangnya. Kalau gitu. oh, dari Cina udah ngamuk, itu ya. udah ngamuk lagi. Kalau dikasih, udah dikasih. aduh, itu jangan ditekin. Enggak apa-apa tadi juga. Kita... bukan tadi ini, kalau keseringan udah hancur kayak dulu, teh yang di bawah. Pun enggak ada customer, bahasa anjing. minta ini minta nggak tahu nggak tahu ngomong nggak apa-apa tutup. begitu gitu aja bisa jadi tuh jadi jadi kalah kayak yang ecek, jadi yang ngecek ec jadi naik daun ya siapa ngegaji kalau lo... di kayak gitu kayak korean korean ya, tahu, tahu gak? tidak tahu. nah, tahu, enggak tahu. kalian mau kalian pasti dia pasti maunya. Dia juga dia dia. Dia jadi tadi baru dari pagi terus. Gitu. saya tunggu sampai jam dua enggak, Keller. saya bilang lagi baru dikatain tunggu sampai jam tiga anak-anak ini, anak saya tendang aja, robong fiturnya. Waktunya kasar deh, mau kayak gitu aja, pria-piannya orang ada sih ini, ngapain di bulan ini? Ini, ada ya, mana nunggu situ, berapa? Dalam tiga, itu ada wawan, terbaik lah, apa ini di bisa saya apa yang aja, enggak, bengkak langsung di ini, naik, udah jadi kok. Aduh, gampang ya, itu mana mau digotong sama ini ke atas co rr langkut begitu mana mual ya ini mana perlu dijeda ya, kalau harus dibongkar mah ya berarti permanen bongkar semua apa ya ya kalau saya mau kalau udah terkaji itu tidak bukan mengapa jadi saya sok sih bang diantinya sebalik itu bikin lagi nanti kalau ternyata tutup ya. apa pusing-pusing nggak mau jadi kalau masih berdiri, uh. kalau dulu berdiri, kalau masih berdiri, kalau masih berdiri, kalau masih berdiri, masih masih berdiri, kalau masih berdiri, kalau masih berdiri, kalau masih berdiri, kalau masih berdiri, kalau masih berdiri, kalau masih berdiri, kalau Buah, eh? ya? Halo. Eh ingat. Hujan ada. Iya, diri dulu. masih ada, Pak? Ada. Oke, <tuk> Oke, guys sama hari apa ini ada mah. Di rumah kan juga kali ini. Ayo ayo, eh. Ini pelurannya jadi apa itu Pak Edwin? Terima kasih ini. Kok kok. atur-atur batik, ayu semangat. kayak <SILENGALAN> oh, ya, kardinal saya saya saya bagus itu ya, menguranginya dia nggak dikurangi tapi di doper, masih mending itu tergantung rekanannya mau nggak mau. Ya. Sampai. Jadi gini loh ya orang ya. Halo. pidai pidai launch attack gede aja, lebih. <laughs> aduh puasa nih kita ada tar lagi, puasa. puasa sebentar lagi, ya. Yeah. Hmm? Jack <laughs> Yeah. Bergabung sama kami J Eh, tak apa-apa halangnya Pak? ya, wah, itu, wow, duduk, kuat,